subscribe Sub like subscribe, comment and like and like comment and subscribe guys yo guys you come on <laughs> pinggir ini bang, perkiraan itu, benteng ini benteng apa, tahun berapa aja. ini kira-kira dibangun itu benteng ini ini adalah benteng Thunder White, dibangun di 1820 setelah kematian Mr. Smeyserk yang ditebas kepalanya di sungai Duku Hmm. tidak puding sana, ya. tetapi benteng nah. ini adalah didirikan Inggris di tahun 1813. Sebelum itu sudah berdiri sudah Inggris. Ada. Ya. Jadi pada saat penyerahan kekuasaan ya, ya. antara Inggris dengan Belanda untuk Pulau Bangka ya. terjadi di benteng ini. Di benteng ini penyerahan itu pada tahun pada 18... 10 Desember 1816. 1816. 1816. Ya, ya, ya. Jadi uh -huh. Uh, segala sesuatu yang diusahakan hmm. Belanda untuk kembali menyerang Palembang menundukkan yeah. uh, Sultan Mahmud Badaruddin II ya diusahakan dari sini diusahakan dari benteng ini iya iya ya, ya. itu 1813 itu mulai dibangunnya oleh Inggris pada masa itu ya yeah. ya jadi itu setelah masuknya Lord Minto ya uh, ke uh, artinya ke Indonesia ketika itu yeah. ya kemudian Uh, oleh Jenderal siapa yang namanya yang dari dari Palembang ke uh, Mountinghe Mounting Nah, pada masa Mountinghe berarti ini didirikan ya betul Mountinghe juga berdiri di sini uh, jadi di tempat diri ada ada nama Mountinghe ada Vanderwaik uh, Vanderwaik Van itu literan setelah Belanda kan ada zaman Belanda, zaman Belanda. Nah secara ringkasnya iya. hmm. uh, pertama-tama Inggris datang di mening pertama-tama kolonial yang pertama kali menginjakkan Pulau Bangka itu adalah Inggris Inggris, Inggris. pada tahun 1813 1813 itu dengan tujuan hendak, merang, uh, hendak memutuskan kekuasaan Perlembang atas Pulau Bangka istimahnya yeah, yeah, yeah. tadi yeah, yeah, yeah. jadi pertama mereka mendirikan di sana, di Kelian sana, Fort Dagen, Tanjung Kelian mm -hmm. nah karena ada banyak kematian sudah tidak, tidak sehat oleh mm -hmm. pihak Inggris sendiri yeah. ada beberapa kematian termasuk Mayor Miers yeah. uh, itu oh, kepala Uh, Residen Bangka dan Palembang pada masa yeah, itu Meninggal dunia dan juga dimakamkan di sebelah sini Kemudian kami dipindahkan ke sebelah sini, ujung Benteng Jadi uh, di 1813 mereka bersepakat untuk memindahkan ke lokasi yang baru yaitu di atas hmm. benteng Abang Tawi. Hmm. Di bawah sana sini ada benteng Abang Tawi. Itu oh, di bawah Amang sana Papang. Hmm. Benteng Abang Tawi mana yang lebih lama? Abang Tawi apa Munteng Hill ini? Benteng Abang Tawi dulu. Abang Tawi, Abang Tawi diperkirakan di 18 uh, di 1740-an. 1740-an. Oh, ya, nah, Abang Tawi ketika itu masih merupakan penguasa lokal ya. Masih iya. penguasa lokal tapi di bawah kesultanan Palembang pada saat Iya. Iya. Iya, iya, iya. Kemudian, di uh, 1813, akhirnya Inggris mendirikan benteng di sini yang hanya dipertahankan hanya dengan 200 orang. Dan terakhir di sini, uh, residennya adalah Mayor Henry Court. Mayor Henry Court uh, setelah ya. Belanda ya? Enggak, pada zaman Inggris. Dan juga, catatan-catatan uh, lokal, uh, catatan Inggris ya, itu yang di ditulis oleh Horsfield tentang bangka. Horspil dan Hendrik Kaur itu saya punya percaya mereka tinggal di sini mereka duduk di benteng sini membuat catatan tentang bangka yang sekarang ini kita gunakan sebagai buku besar, rujukan besar untuk sejarah bangka pada periode tersebut pada periode tahun itu ya, uh, menarik sekali tentang benteng tadi disebutkan ada benteng Amang Tawi nah kemudian kita kenal juga ada benteng Kutu Seribu nah antara Kutu Seribu dengan Amang Tawi itu mana yang lebih duluan? berdasarkan uh, Suara asal cerita Tanah Bangka ini, dan juga yang berikutnya menjadi uh, Pulau Bangka berhubungan Palembang, sebenarnya itu sama. itu Sekarang kita lihat itu mulai dari OYR 67, UBL 2885, kemudian uh, itu yang Raden Ahmad di 1925 dan 1934, itu menyatakan sama. sama ya? Sebenarnya, setelah kami hmm. melakukan penelitian ulang, yeah. seperti yang telah berhasil kami tuliskan, bahwa benteng... A kota seribu itu sebenarnya hmm. berdiri sudah di awal berdiri sekitar tujuh jumlah berasal dari itu kayu oh. kemudian kedatangan raja haji yang ya ya. sebenarnya itu adalah raja haji faisabililah oh. oh. tidak menyerang mentok itu. iya nyerang palembang ya. tapi mentok dulu di, di serang ya. maka temenggung kita manggala kepala negeri mentok ini hilang ya. ya. uh, uh. uh, mertuanya sultan palembang uh, Sultan Ahmad Najibudin bilang, minta ya. bantu ya. mendirikan benteng baru karena benteng sudah lapuk sehingga ya. eh, diberikanlah uang sebanyak seribu ringgit dan seribu karung beras untuk modal itu bangun itu benteng dibikir baru, makanya dibilang benteng kota seribu, kedatangan Raja Haji itu kami mendapatkan di menurut dari Tufan Nafis itu setelah ditarikkan itu di 1867. 1867. Maka kami merasa yakin bahwa benteng Kota Seribu itu didirikan ya. di tahun 18 eh 1768. 1768. Satu tahun setelah kabar tersebut. Nah e, dan rencana dan e, pertanyaan tadi bahwa ya. benteng abang tawi itu sudah masuk periode perselisihan antar keluarga Mento ada tiga keluarga. Tiga keluarga. Ya. Menantu dari yeah. uh, temenggiri Taman Gala tadi, yeah. abang, abang dan juga itu ada Abang Tawi. Ada berikutnya, ini masalah, ya, masalah kekuasaan lah. Nah, peran Raja Haji <coughs> Raja Haji Fizabedilla, di mana di pada masa itu, apakah pada masa pertikaian keluarga itu? Oh, enggak, belum. enggak, enggak, ada, belum ya. Uh, memang Raja Haji Pisabilillah itu meninggal di 1784. Ya. Ada, ada hubungan dengan uh, benteng karang yang di Tanjung Ular? Benteng karang di Tanjung Ular itu di 1732, 1732. 32. Wow. itu iya, sebenarnya iya. itu Pangeran Anum, pangeran Anum itu cah, hmm. uh, kakak dari Sultan Muhammad Badarudin I. Oh, oh. Susunannya itu Badaruddin I, Najamudin, iya. Bahaudin, iya, Baru Badarudin II, iya, lebih, lebih awal yang lebih kita awal. lihat kemarin iya, di Tanjung Ular. Sana. Iya, iya, iya dan menarik sekali kota Mentok ini memiliki banyak benteng ada benteng Kutus Ribu, ada benteng Kota Karang, ada benteng Amang Tawi, dan ini termasuk ada Panda benteng Ponder dan satu lagi Fort Nuggan, Fort jadi Wah, ada, lima, ada benteng lima benteng di kota Mentok Fort Nagan yeah. itu semuanya literat, ya, tertulis dan mm -hmm. kami menemukan, dan kita bisa menemukan ada site-nya berdasarkan yeah, yeah. bentengan yeah. memasuki persyaratan bahwa itu adalah benteng jadi kota Mentok ini uh, paling menarik juga kalau kita katakan sebagai kota benteng ya, karena dia memiliki banyak benteng ya. di hampir seluruh Pulau Bangka Belitung ini. <laughs> betul betul. Seperti hari kalau kita lihat di Ambon yeah, ya, banyak yeah. sekali. Hmm. Tapi mereka tentang hmm. spices ya tentang uh, rempah ya. Kita rempah. bicara yeah. tentang yeah. Uh, nutmeg yeah. uh, dan Pulau ya, ada yeah. dua ya di sana dan fully ada tiga varieti. Tapi kalau yeah. kita di Pulau Bangka Uh, mereka bikin benteng. sih hanya satu komoditi. Hmm. Timah. timah. itu saja. Hanya timah saja. Iya iya iya. iya. Artinya uh, timah itu menjadi perbuatan yang luar biasa karena indikasi hmm. daripada pertahanan itu kita lihat jumlah bentengnya lebih banyak. Betul. Karena, Dari masa ke masa itu kan. Betul. Memang juga itu uh, <laughs> adalah artikel yang sangat <laughs> sensitif ya. <laughs> karena pertama-tama saya merasa yakin apabila suatu wilayah satu yeah. kerajaan yeah. menguasai timah yang besar artinya dia menguasai senjata yeah. Yeah. Yeah. karena pada masa itu seluruh senjata yeah. Yeah. Yeah. meriam lantak yeah. itu hmm. materialnya timah, timah. timah. So. jadi apabila menguasai timah dalam jumlah banyak, maka akan untuk hmm. uh, uh, yeah. sebagai senjata pertahanan dan kemudian juga pada saat uh, mulainya orang Inggris suka minum teh yeah. Uh, yeah, dari yeah, kekaisaran Cina yeah. harus kemas itu teh dengan dengan dengan kertas. baik sehingga dengan bagus yeah. sampai di uh, yeah. England sana yeah. dalam perlayaran satu tahun memakai kertas timah itu. Bagaimana caranya yeah. mereka box itu yeah. itu harus dilindungi dengan timah sehingga uh, yeah. wangi dari teh Cina tetap, itu uh, tetap bertahan, yeah. bertahan yeah. Teh ulungnya tadi. Mm -hmm. Dan saya sangat yakin karena mm -hmm. 32 teh mm -hmm. uh, 32 yeah. uh, box yeah tim uh, teh yeah. yang dari Cina yeah. yang dilapisi di yeah. oleh timah Bangka tadi yeah. sampai ke Boston yeah. kemudian di sana akan terjadi yeah. perkelahian yeah. menjadi Boston Tea Party yeah. dan berikutnya menjadi yeah. revolusi Amerika Serikat mendirikan negara yeah. Amerika Serikat wow. jadi Pulau Bangka sebenarnya yeah. punya andil punya peran yang peran luar biasa tuh. perdirinya United States mm -hmm. of America yeah. yang independence pada 1776 iya iya ya saya saya yakin itu kalau kita kaitkan lagi dengan revolusi industri sudah jelas-jelas bahwa timah sangat berperan di dalamnya ada nggak kira-kira hubungan itu yang yang yang terdengar oleh eh, oleh kawan-kawannya di sini misalnya eh, tentang adanya lokok uap gitu seperti itu ya yang kita lihat tadi itu loko mobil ya ya nah itu kan Uh, hasil daripada revolusi industri ya, yang kemudian juga uh, dipakai pada pertambangan timah di kemudian waktu nah, apakah ada hubungan kemudian timbal balik antara timah dengan revolusi industri atau memang orang-orang uh, Eropa yang ke sini itu berkaitan dengan untuk membangun Eropa itu memang harus menggunakan timah gitu apa kira-kira saya kira ada ya mungkin dengan, dengan sebagai alat senjata peluru itu mungkin salah satunya. Eh uh, saya kira timah digunakan pada di sebelah sana itu menurut teman saya waktu di Belanda sendiri mereka gunakan sebagai dam sebagai inti dari dam laut. Inti Karena kan bisa rusak, timah tidak rusak. Oh iya, Seperti dia tidak berkarat, dia lebih berat, dia ya. lebih eh, mantap dudukannya. Ya. jadi ya. Amsterdam, Rotterdam itu semua damnya itu isinya timah jangan-jangan nanti jangan. kalau timah bangga waw, waw, Belitung sudah habis ya kita cari timahnya di Kepulauan lagi pagi bisa, <Gasuk> <bismillah. tuk> bisa bisa, bisa <yik> <bernama. sukute> dan kembali ke revolusi industri <sukute> tadi <sukute> eh, itu tidak ada hubungannya tetapi hmm. eh, seperti kita ketahui revolusi industri kan itu berasal dari Inggris ya dengan yeah, penemuan lokomotif, rok mobil steam ya tenaga uap ya dan itu digunakan di sini sebagai pengganti Kincir uh, Cina ah, Karena iya, iya. melihat uh, orang-orang Cina Bergantungan iya, dengan kekuatan iya. yang tidak Betul. itu Betul. Jadi mekanisasi pertambangan Sudah mulai iya. terjadi iya, nah, iya. Itu bagaimana? Hanya sekitar pompa dulu kan utama. Da, uh, dari kerja Nyata sebagai kulit pikul Kemudian kulit, -kulit angkut Kemudian muncul uh, Yang dikatakan uh, Apa namanya Apa uh, uh, uh, Pemparantai. Pemparantai. Pemparantai Kemudian muncul setelah adanya uh, Mesin uap Adanya uh, apanya, pipa isap ya. iya. Nah itu yang tergantikan Mulai dari masa itu ya. Artinya iya. uh, tenaga industri Yang dimunculkan kemudian Dari kapal dari mesin uap Itu menggantikan posisi Para pekerja Manusia yang tradisional iya. itu Manusia. Itu saja jadi hubungannya ya. Iya. Iya, iya, iya, iya, iya. Jadi tiba, tiba tetap menjadi artikel yang menarik Tetapi kalau saya lihat Penggunaan uh, Timah uh, <coughs> orang mungkin bilang timah itu dari Pulau Bangka itu digunakan sebagai kepala peluru ya untuk mice kecil, kecil ya. Yeah. Saya uh, tidak sependapat dengan <coughs> ya. ya, tapi saya menggunakan yeah. menurut itu timah tapi itu PB hmm. ya, tapi Kalau untuk peluru meriam jarang sekali ya. Saya, saya perhatikan juga peluru meriam mereka sebagai piercing hmm. ya, mereka gunakan besi. Besi. besi. Ya, timah tadi. Kertas timah yang. digunakan orang-orang Cina oh, untuk iya. kematian juga kan? Iya, iya. Untuk iya. yang timah mereka oh, di tabur iya. kemudian orang-orang Cina bikin eh uh, fast tempat mereka meletakkan garu ya. Iya, iya, iya untuk iya. sembahyang dup dupaan mereka itu kan iya, dibuat iya. dari Oh ya, antara pencampuran timah dengan besi kan menjadi perunggu kemudian. Kan? Uh, timah dengan tembaga. Tembaga. tembaga. tembaga, ya, timah tembaga. Iya, tembaga. Ya, ya, ya. Jadi penggunaan timah ini ada masa-masanya. Masa-masa iya, iya, iya. pertama itu digunakan sebagai alat senjata, mariam mm -hmm. merantakah. Mm -hmm. nah, uh, mm -hmm. sebagai pelontar ya. Yeah, iya, iya, iya. Mariam, dan juga pada masa itu juga mm -hmm diekspor ke Cina sebagai peralatan yang, yeah, yeah. yang, yang berharga ya karena yeah, dibuat yeah, yeah. Uh, untuk sio yeah. tadi kan yang khusus tadi kemudian yeah. sebagai al alat-alat cetakan lagi dice nya sekali ya yeah, iya barangkali nah, ya yeah. kemudian yeah. Uh, yeah. dari situ juga saya berpikir bahwa uh, timah itu digunakan hmm. untuk hmm. cover untuk menutupi hmm. teh yeah. Ya, jadi menariknya, kota Mentok ini selain kita sebut sebagai juga kota banyaknya benteng, ya kan? Boleh dikatakan kota seribu benteng lah, kita katakan seperti itu, dan kemudian bisa kita katakan lagi sebagai kota timah, ya kan? Karena hampir semua. Uh, Uh, sejarah yang berkaitan dengan konflik-konflik yang ada di Mentong itu berkaitan dengan timah. Ya, dengan timah, ya, saya kira demikian uh, untuk saat ini. Ya, selamat siang, kawan-kawan semua. Terima kasih, Bang Ipan. <laughs> cukup ke bawah. Iya, untuk tambah sapi potong. Oh. Tapi Bang, benar. Center Ini benteng kawasan benteng Center White. Ini daerah itunya, kawasan benteng Center Bisa benteng. Ini tuh begitu,